satu-satu-satu kapan kayanya 1 <gulau> miliar, 2 miliar, 3 miliar, 4 miliar nah, itu baru semoga cepat kaya teman pernah gak sih Lalu, ada satu orang youtuber pengen saling whatsapp sampai di screenshot tuh dia sudah subscribe, sudah subscribe, saya juga subscribe, saya kirim screenshotnya ke dia, dia juga subscribe juga dikirim ke saya gitu, kemudian kok oh, ternyata dihitung-hitungnya sewap. <laughs> saya lewat, lewatnya. Kok subscriber saya sekian tapi nggak nambah aturan harus aturan nambah satu dong gitu kan. Masih di saya, di saya juga nggak nambah. Jadi saya sih saya nggak nambah, dia nggak nambah. Padahal udah komplit, subscribe, komen, like. Dia nggak nambah, saya nggak nambah. Udah muet dah. Jadi jangankan satu ya satu mil satu miliar, miliar satuan berpun bisa hilang ya, lenyap kemana lenyap ya yuk kita selidiki ya dari data yang berikut nah di sini teman-teman di situ yang di dalam sih udah saya lingkarin itu terdapat 101 subscriber teman-teman yang itu sebelumnya subscriber saya itu ada 133 setahu saya gitu. Nah itu bisa berkurang jadi ya 101 cukup dimengerti teman-teman. Sedangkan di data di YouTube Studio untuk subscriber baru tuh yang sudah saya lingkarin dengan tanda lingkaran biru itu di situ terdapat 104 subscriber teman-teman jadi terdapat selisih selisih antara di halaman depan dan halaman depan dan di dalam maksudnya di dalam youtube studio teman-teman jadi kesimpulannya subscriber terdapat selisih gitu artinya dalam dalam arti kata subscriber itu tidak hilang cuma hanya terdapat selisih dikarenakan jumlah subscriber yang selisih tersebut tidak mempublikasikan teman-teman tidak mempublikasikan subscribernya teman-teman jadi dia tidak tampil gitu jadi maka yang tampil di beranda YouTube youtuber adalah data total subscriber yang mempublikasikan subscribernya seperti keterangan yang ada di beranda youtube itu teman-teman di beranda daftar subscriber baru yang sudah saya lingkari warna merah tersebut teman-teman dan itu jelas sekali jadi teman-teman gak usah khawatir subscribernya hilang atau apa gimana kecuali ya kecuali subscriber tersebut subscriber, kemudian bagi teman-teman yang sudah terlanjur untuk tidak mempublikasikan, teman-teman bisa setting pada settingan channel yaitu pada bagian privasi di situ ada keterangan jangan tampilkan subscriber saya, jangan tampilkan. kalau itu dicontoh maka uh, tidak menampilkan di situ tertera nah, teman bisa subscriber saya, ya kan. Gitu karir, ya kan, itu hanya sudah digariskan di open aja, ya, lebih. Jadi, nanti maka subscriber teman kan? akan terpublikasi. Pokoknya ini dibuka, buka Chrome, masuk ke uh, YouTube Studio. buka Chrome, masuk ke YouTube Studio. jadi anda uh, kita semua ini nggak usah khawatir. Jadi orang yang subscribe itu tertera di situ, tidak akan hilang teman-teman. Coba masalahnya di situ. Nah, bagaimana Menyingkapinya Nah, ini kita harus diatur di sini. Nih. Paham? Nah, jadi teman-teman, kalau eh, apa pengaturan Subscribernya tidak ditampilkan. Kalau anda contreng gitu dan anda di situ menyatakan tidak ditampilkan maka kalau anda subscribe ke seseorang maka tidak akan terdeteksi tetap buat di eh, di daftar subscriber baru memang sudah masuk cuma di sini di tampilan di, utama, di dashboard tidak gitu. semua tidak tampil gitu, jadi ya sekarang kalau banyak aja yang yang yang mencentra. jadi tidak menampilkan subscriber ya udah serentak jadi Samsung <laughs> semiliar subscriber kalau semuanya ikut nyentang ya udah amsong langsung, gitu jadi tahu ya, jadi bingung ya lah daripada gue mendingan kita buat konten aja deh yang kenapa harus dibuat sistem seperti itu yang jelas lah itulah seninya dari membuat konten di YouTube ini tuh seninya ya kayak gitu tampil jadi tampil waduh hilang pusing-pusing <guluh>